sekitar let's love tentunya baiklah persahabat let's love dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru siang ini kita mendapatkan kabar bahagia alhamdulillah persahabat ya, untuk vlog di channel youtube nya let's entertainment belum genap 24 jam baru saja 17 jam ini sudah 1 juta viewers berkat kekompakan kita berkat kesulitan kita persahabat ya alhamdulillah Karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment selalu banyak yang mendukung yang mensupport salah satunya dari fans sejati Leslar. Masya Allah, bersahabat ya, Alhamdulillah, satu juta viewers, 17 jam. Tetapi bersahabat yang bikin aneh, bersahabat ya, viewers sudah banyak. Tapi untuk Leslar Entertainment belum masuk trending, bersahabat ya, kita lihat aja di unggahan akun Lesti Bilar. underscore video yang mengunggah sebuah postingan video di channel YouTube-nya Entertainment yang viewersnya sudah mencapai 1 juta kali ditonton ini persahabat ya dan ada kalimat caption yang dituliskan ada yang aneh nggak sih sama YouTube Leslar views gede tapi nggak trending takutnya sama kayak kasus YouTube Rizky Billar YouTube yang nggak bisa trending katanya tuh persahabat ya nah yang kita lihat di sini banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari akun Instagram oza anusker 09 mengatakan video yang di up masih dikit katanya tuh dan kita lihat juga ada jawaban komentar dari akun lesti lastybilar video ada tuh pernah video musik luar negeri yang up satu video doang tapi trending di indonesia katanya tuh tentu kita masih bertanya-tanya persahabat ya untuk viewers dari last entertainment sudah mencapai satu jutaan tetapi belum masuk trending dan kita lihat juga di kolom komentar berikutnya Ada tanggapan dari akun Yora Oktareni mengatakan Tergantung video yang di app dan Youtube pun baru lahir Mungkin itu masalahnya Yang penting viewersnya naik guys Kalau masuk trending lah bonus katanya tuh Tetap support tetap doakan tetap harus dukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita. Masih menunggu kabar dan cedukan vitamin siang hari ini. Tetap stay tune pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.